Ya Allah, ya udah kalau aku udah nggak punya apa-apa lagi, termasuk nama baik pun nggak ada lagi. Yang penting aku punya Allah gitu kan. Terus sowat gitu dengan semua masalah ini gitu. Ya udah, semua amalan itu tergantung niatnya kita kan hmm, gitu. Hmm. Kalau kita cuma ang ah, atas ngatas aja ah uh, emang mustajab nggak ya? Emang yeah. ngaruh nggak sih gitu kan? Mungkin enggak gitu. Yeah. Tapi waktu kita bener-bener berharap sama Allah gitu ya lewat amalan itu, ya Alhamdulillah gitu. Kayak lebih mudah kejawab gitu. rasa, -rasa rasanya yeah. gitu. Inshallah. Sudah sampai di level itu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, Masya Allah Tabarakallah Sekarang kita lagi numpang di tempat podcastnya The, The Ipars, Ipars ya. <laughs> Kok ini tempatnya tempatnya de Ipars Karena ya? Karena punggung kita lagi di Iya. yang kan? lain Nanti kita ada tempat sendiri ya yang, yang lebih cewek gitu ya oh, Yang backgroundnya nggak kaki <laughs> banget begini ya, say. Eh tapi Masya Allah Tabarakallah banyak hal yang bisa kita syukuri termasuk kita Alhamdulillah Allah masih kasih kita kesempatan kita bisa ada pada hari ini mm -hmm. karena uh, waktu Covid kemarin itu kan pas pandemi yeah. kita nggak bisa nih kayak ketemuan kayak gini bener. kan kayak podcastan aja kita tuh Zoom bener. ini tuh banyak banget hal yang bisa kita syukur tapi ngomong-ngomong masalah pandemi ya itu gue berpikir banget Allah itu benar-benar ngabulin doa banyak orang banget ya maksudnya kayak waktu Covid itu kita mikir kayak ini nggak ada ujungnya loh ini sampai kapan ya? ya. Terus tiba-tiba, tahun kemarin udah, ya. udah kayak melebur gitu aja ya, ya. masih ada. Tapi ya. kan kayak ya udah gitu, alhamdulillah yang banget ya. Bener, bener, kayak yang masya Allah banget gitu. Yang dapat banyak ujian itu kan pasti banyak banget ya, hmm. termasuk ya aku gitu kan. Aku kehilangan dua mertua aku di saat pandemi gitu, hmm. tapi ternyata... Di balik ujian hmm. banyak juga orang-orang yang itu justru mendapatkan hidayah. Hidayah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan hadiah yang mahal hmm. banget dari Allah. Hmm. Dan ini ada pada uh, tamu kita hari ini. Masya ada dokter Karisa. Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum Dok. warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Selamat datang di The Sister Podcast. The <tuh> yeah. Sisternya udah sudah panjang <tuh> <tuh> Jadi sekarang podcastan dong. <tuh> <tuh> yeah, masya <'at>. Baik, Dok. <tuh> ya baik. Alhamdulillah Masya Allah <laughs> Jadi dokter itu adalah dokter Gigi Iya Dokter-dokter ya, Gigi nih, aduh Aku langsung inget kayak Aku masih janjian sama dokter Gigi Aku belum selesai-selesai di selesai itu. Iya dokter Karissa Masya Allah Pertama aku mau ngucapin Makasih banget udah mau mampir kesini Sama-sama nah, <laughs> Sebenernya aku udah pernah Uh, banyak tahu karena waktu um, itu yang tadi kakak yamain Kak yah itu sayang kamu kakak iya adik yamain yamain yamain waktu ya kayak Masya Allah ya kayak um, yamain banyak tapi banyak juga yang malah dapat hidayah kayak dokter yamain tuh ngasih <laughs> share ke kita yamain sih share mulai kita maksudnya kayak awal mulai interest dengan dunia Islam itu gimana, kok bisa sampai mu'alaf gitu Dan kok bisa pada saat pandemi dokter Iya e Di tengah yang lain tuh banyak on, manusia mengeluh gitu <laughs> ya Pastinya banyak juga yang kan, gitu <laughs> Iya ya, ya, ya, betul Jadi waktu itu sebenarnya sih lingkungan rumah, hmm. kantor, pergaulan tuh udah banyak yang muslim ya yeah. Tapi kan kita namanya bergaul kan gak ada membahas-bahas soal agama gitu betul. kan Terus Al-Quran itu kebetulan juga udah ada di rak buku tuh udah lama Jadi hmm. bersama dengan kitab-kitab lainnya gitu ah. Nah baru setelah uh, ada satu kejadian sih hmm. ya ter terkait pandemi itu gitu, hmm. biasanya saya kalau ngeliat perempuan yang pakai nikah gitu kan suka buat bercanda lah mandang sebelah mata lah sama teman-teman gitu, tapi hari itu tuh kayak Allah muliakan ya, saya ngeliatin mereka gitu, saya perhatikan gitu uh, kok hari ini kita pakai masker kayak mereka ya gitu kan, terus gak mau jabat tangan kan dengan yang bukan mahrum dulu kan hmm lebih banget sih emang naksir tuh ya batangan doang <laughs> gitu kan gitu terus habis itu uh, jaga wudhu ya nggak cuma mau sholat gitu tapi uh, mereka wudhu lagi wudhu lagi kayak kita harus suruh rajin cuci tangan gitu hmm. baru dari situ tertarik gitu ya karena ada penelitian juga waktu zaman pandemi itu hmm. uh, virus tuh nggak langsung masuk sebenarnya ke dalam tubuh kita tapi 3 sampai empat jam tuh ada di rongga hidung hmm. Nah harusnya kalau muslim itu menjaga wudhunya gitu ya, mungkin hmm. orang yang terakhir kena corona gitu, kalau oh. dari salah satu penyebab masuknya virus gitu ya. Karena itu Iya, nah terus saya, masa sih saya hitungin tuh waktu-waktu sholat gitu ya, yang saya tahu subuh tuh jam 5 gitu, zuhur <laughs> jam 12, oh jauh lebih dari 3-4 jam itu Terus baru tahu, oh di tengah-tengah tuh ada duha gitu ya hmm. Terus, oh asar pas 3 jam Maghrib pas tiga jam jam 6 Saya pikir gitu kan jam 3 jam 6 Tapi ke isya kan cuma 1 jam Isya ke subuh kan lama banget Ternyata di tengah-tengahnya banyak sholatnya ya hmm. <laughs> Mau sholat banget, mau sholat uh, witir, mau tahajud malam gitu-gitu Oh iya bener juga ya gitu Tapi semuanya tuh dari manfaat secara medis Sholat hmm. juga mulai gerakan dari berdiri sampai salam Masya Allah gitu, uh, dulu belum Masya Allah ya <laughs> kok bisa semuanya ada manfaat secara kesehatan ya. gitu kan tapi belum masuk ke fadilanya sama sekali sampai akhirnya dua minggu tuh galau gitu melakukan hmm. yang lama belum udah ragu melakukan yang baru belum bisa gitu hmm. kan akhirnya cerita sama salah seorang teman disarankan udah ke malaf center aja gitu hmm. di situ pertama kalinya saya tahu tentang Islam gitu jadi dikasih tahu tentang tauhid rukun iman rukun Islam nah baru di situ entah kenapa ya dalam tiga jam itu proses hmm. itu Uh, langsung mantap bercahadat Masya Allah iya, yeah. <laughs> ah, Luar biasa Masya Allah iya, iya, proses untuk mm, Ngasih iya, ke iya, iya, Uh, waktu itu saya tuh sempat apa namanya berdoa gitu ya mm. pas udah selesai bersyadat kan disuruh uh, sama ustadzanya abis mm. ini mandi besar udah dikenakan kewajiban sholat katanya, gitu kan. jadi waktu itu saya uh, sempat berdoa dulu mm -hmm. sama Allah gitu uh, ya Allah uh, tolong kasih saya waktu terbaik gitu. tunjukkan mm -hmm. waktu terbaik untuk ngomong gitu ya kalau boleh ya Allah gitu setelah saya selesai baca terjemahan Al-Quran, semuanya gitu uh, dengan harapan yaitu kalau sampai di sidang gitu saya nggak salah ngasih Jawaban Masyarakat. ya nanti menjelekkan Islam atau gimana gitu kan hmm. gitu dan alhamdulillah dijawab sama Allah gitu ya hmm, saya belum ngomong gitu tapi pas saya ingetnya kalau nggak salah tuh setelah syada tuh nggak lama Ramadan gitu minggu hmm. ketiga Ramadan itu selesai baca uh, terjemahan hmm. saya udah dedekan, waduh bentar lagi nih kayaknya ketahuan Ketawa. iya bener dua hari kemudian lah ketahuan gitu jadi sebenarnya nggak memberitahu keluarga lebih hmm. ke ketahuan dulu ya sama suami ya. tuh dua kali yang hmm. pertama tuh pas abis sholat isya tapi alat udah alat sholat udah dirapiin tapi ketahuan alat sholatnya oh. <laughs> masih di ultimatum dulu gitu tapi yeah. terus yang kedua pas ketahuannya pas lagi mau tahajud pas tahajud kan hmm. udah takbir ya udah yeah. <laughs> udah tiba-tiba pintu tuh saya pikir udah pada tidur kan jam 3 yeah. gitu udah pada tidur tuh juga gitu, pintu dibuka padahal saya biasanya ada langkah kaki aja mau rokat ketiga keempat juga pulang yeah. lagi, buka lagi oh. kayak nggak ada apa-apa gitu. Mm -hmm. <laughs> Tapi waktu itu udah taha lagi mau tahajud udah takbir atau ikram terus ya udah. Udah ketahuan udah langsung dipanggil keluar. Kamu nyari apa sih gini gini-gini, terus Delitus hmm. one itu kayaknya udah nyampe tuh. Omong-omongan sama Ade hmm. tuh Pasti udah nyampe gitu lah. Ya. Ya, gitu kan. Gitu udah. Yep. Ya, udah butuh proses lah ya. <laughs> Mungkin kalau posisinya di balik kita pun sama, juga, juga akan melakukan say. hal yang sama. Kan ya, <laughs> hal yang ya manusiawi, iya, manusiawi kan kan kepercayaan orang beda-beda gitu kan pasti kan kalau ada yang berubah di keluarga pasti kan kaget <laughs> gitu kan iya, kita iya. gak bisa menyalahkan juga betul. gitu tapi, tapi tuh gimana tuh akhirnya setelah ketahuan itu apakah menerima Akhirnya atau hmm. iya jadi abis ketahuan itu dibawa ke keluarga suami hmm. gitu kan terus sama di sana dikirain di ini apa kemasukan setan ya dikasih <laughs> gitu dan itu karena lagi Ramadan ya saya dikasih minum juga itu dua kali hmm. saya yang nggak saya minum cuma tempelin di bibir aja saya pikir saya udah nggak sholat tahajud udah nggak sahur udah nggak sholat subuh gitu kan hmm. puasa masa batal juga saya pikir gitu hmm. jadi waktu itu ya udah gitu tapi nggak ada yang saya ucapkan sedikit pun mereka bilang kemarin kamu doanya ke siapa terus kalau kalau kamu dapat mujizat-mujizat itu dari siapa gitu kan? Gitu terus, hmm. saya cuma diam aja, cuma didamah aja. Bukan kak Allah tuh, bisa sanggup ngasih kuasa lewat siapa aja gitu kan, untuk menjawab doa kita nggak. gitu kan. Tapi nggak, saya ucapin, saya cuma waktu itu zikir tiga tuh, uh, istighfar, asal Terus doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim masya, itu aja, cuma baru tau tiga itu kan. Jadi itu terus diajak ngomong apa dia apa, nggak? Saya buka mulutnya, cuma hmm. buat zikir aja dari berangkat itu sampai pulang lagi ke rumah. <laughs> <Yeah>. <laughs> itu alasan yang enggak menjawab takut ada keributan Maksudnya kita mengukur kapasitas kita pada saat itu atau ada alasan lain. Iya, karena tadi ya mm -hmm. uh, tadi kan saya sempat yang ngobrol sama adik udah spill-spill dikit gitu, mm. tapi berujung dengan kayak debat kusir ya. Oh, okay. Maksudnya gitu yeah. kan. Akhirnya saya berpikir, "Oh ya, ini bukan saya minta izin atau apa-apa lagi atau minta pendapat atau apa lagi. Mungkin se sepinter-pinternya saya menjelaskan sekalipun gitu ya, kalau emang tadi belum dapat hidayah atau apa yeah. mungkin akan tetap susah ya gitu. Jadi, ya udah lebih baik saya tadi sambil minta potong oh, Allah. Saya nggak tahu Ustaz ini harus gimana gitu. Mm. Abis cuma gimana gitu tapi ya akhirnya allah kasih allah kirim pertolongannya yang saya nggak kira gitu apa Asyash. tuh yang <laughs> jadi waktu sampai rumah yeah. itu kan mungkin uh, suami kecapean ya tidur gitu saya karena anak udah bangun saya mandiin anak-anak gitu nah tiba-tiba mbak bilang bu di depan ada polisi tiga orang Hah? kenapa mbak ternyata mungkin uh, kejadian yang pas tahajud itu terdengar oleh tetangga ya hmm. gitu ada yang melaporkan Terus uh, saya usir malah polisinya uh, iya Pak, Iya tadi Bu ada keributan gini. Iya Pak, tapi udah nggak apa-apa. Nanti uh, Bapak pergi aja nanti kalau suami saya bangun saya takut dimarahin. Saya bilang gitu. Kasih polisi datang tuh. Kenapa? Karena, uh, ada keributan laporan. Oh, laporan. karena pas Jadi kejadian saat. yang ketahuan salat itu ya terus di, suami itu marah, marah gitu. Marah, oh, ada, dia, itu tetangga hmm. yang laporin, hmm. Hmm. Hmm. gitu. Kalau kita nggak kepikiran sih waktu itu. setelah yeah, um, ini kita, saya mau laporin, mungkin ya marahnya. ada ribut gitu ya. Kemudian uh, apa namanya, udah di, hmm. enggak apa-apa. Uh, iya, uh, suami saya juga pengacara, jadi dia tahu mana yang nggak kena divisum. Dia kuping hmm. sama dijambakan kulit kepala ya, nggak ada visumnya gitu kan. <laughs> nah Terus suami ini suami... sampai ada kekerasan karena ketahuan sholat itu. Iya, <laughs> sampai. Di... <laughs> gitu-gitu, nah terus udah, ngapain uh, <laughs> nanti kalau mau dikasih, <laughs> nah, terus awal, uh, terus udah saya bilang gitu, tapi mungkin tamanya tangan laki kan besar ya, yeah. yang dikejar kuping, tapi ternyata pelipis saya tuh udah mulai hitam, bibir udah mulai hitam gitu, polisinya ada yang jeli ngeliat gitu, uh, uh, bilang itu apa bu, itu, itu apa bibir, ibu diapain lagi, di rumah mertua ada di pukul paha gitu, terus sama poluan dibuka, masih ada ruas jarinya, nggak bisa yeah. ibu harus ikut kita visum gitu, dibawa ke rumah sakit pelni, hmm. di BAP saya di, pak pulang pak Pak, pak pulang pak itu tapi nggak dikasih itu ya, tapi itu mungkin udah jalan allah ya yeah. sampai siapa yang dengar itu semua udah di bap jadi saksi semua jadi kayak jadi berkas tuh jadi lengkap langsung di hari itu gitu yang hmm. saya nggak ngira itu ternyata Dan bukan yang ngelapor juga. ngelaporin juga ternyata itulah jalan allah jalan allahnya adalah tadinya suami kayak agak arogan ya maksudnya hmm. bilang terus tiba-tiba yang ketika dia diproses mau ditangkap kejaksaan itu dia langsung rendah Mereka. banget, merendah banget gitu yang udah Ica mau apa aja aku turutin yang penting dicabut laporan KDRT-nya hmm. gitu udah waktu itu saya cuma minta karena akidah saya yang sekarang terpaksa harus nggak melanjutkan rumah tangga kan harus hmm. pisah baik-baik aja hak asuh anak-anak karena masih 12 tahun sama saya harta bersama ya cuma ada hmm. itu doang ya. uh, itu buat anak-anak ya berarti pasti ya. kalau saya iya oke okay, langsung udah selesai damai gitu yang saya enggak tahu harusnya ujungnya gimana ya, udah ya, semua ya, seperti itu ya Allah, <laughs> jalan Allah pasti yang lebih baik ya, Betul. Masya Allah Dan semua yang uh, merasain itu, yang dokter rasain itu semua perjuangannya gitu ya <laughs> cuman yang aku penasaran dari aku pengen tanya <laughs> uh, ketika ini agak mundur sedikit ya, ya. ketika um, pertama kali ngucapin syahadat, apa perasaannya? perasaannya haru gitu ya syukur gitu ya rasa aku pulang gitu ya kan kembali ke fitrah gitu hmm. ya kan apa fitrahnya kita manusia kan selalu cari kebenaran gitu ya di kantor juga kita mau bikin regulasi apa dasar hukumnya apa hmm. gitu kan jadi itu kayak aku pulang ya gitu kayak Alhamdulillah ya aku masih dikehendaki Allah ya untuk uh, bisa kembali ke fitrah dengan seharusnya kondisinya itu sebenarnya steril sih harusnya dari Islam gitu ya keluarga dari kecil kan udah ini banget gitu mm, dalam situasi yang religius gitu kan uh, terus menikah sama hamba Tuhan gitu kan. celahnya dari mana Islamnya tuh kan mm -hmm. harusnya enggak ada gitu mm -hmm. ya mm -hmm. tapi ternyata masih di masih terpilihlah sama Allah gitu untuk kembali itu sih perasaannya Allah, <laughs> Allah. <tabat banget. laughs> Nah terus uh, ketika masuk Islam itu mm -hmm. ya um, apa itu langsung nutup aurat atau ada proses dulu untuk langsung pakai hijab, gitu. Sebenarnya sih pengen samina wak gitu ya hmm. Cuman kan kondisi belum memungkinkan kan? Karena masih ngumpet-ngumpet Jadi yang saya bisa lakukan aja Waktu itu saya langsung ganti seragam kantor tuh Seragam PNS Itu saya tadinya pakai segini 3 per 4 hmm. Rok juga 3 per 4 Itu langsung saya ganti gamis <laughs> gitu. Terus habis itu pakai kaos kaki gitu. Saya pikir nanti kalau udah ketahuan Udah tinggal pakai kerudungnya hmm. <gitu. Baru kayak gitu sih gitu. Masya Allah hmm. Emang dari awal itu yang memang langsung pengen pakai jilbab dari sebelum muslim itu saya pernah ngomong ke teman saya ternyata teman saya yang ingat katanya dulu saya pernah bilang kalau di agama tuh ada suruh pakai kerudung mungkin aku salah satu bagian yang pakai gitu pernah ternyata berarti oh. Emang, oh. Cepat adalah doa Allah. ya udah kepengen masa kita aja yang Masya Allah, Allah takdirkan muslim dari <laughs> lahir itu butuh proses panjang, ya. pakai jilbab <laughs> Ya itu otak hujan itu di situ otak hujan jadi kadang kita ngerasa paling uh, kayak kayak kemarin aku baru diskusi gitu enak banget ya yang pada tinggal di Mekah gitu bisa Umroh bisa Haji setiap saat gitu setiap tahun bisa Haji setiap saat bisa Umroh gitu tapi ternyata terjawab juga gitu gak semua orang yang tinggal di sana itu benar bener mau ngelangkahin kakinya datang ke Masjidil Haram gitu loh walaupun Muslim, walaupun Muslim mereka Muslim dan mereka tinggal di tempat yang yang Masya Allah banget gitu yeah, kan, yeah, yang cita-cita yeah. kita semua yeah, walaupun ya rata-rata mereka kalau sholat langsung yeah, gitu tapi ya kan gak semua gak gitu, semua, jadi gitu. balik lagi ya masing masing semuanya kehendak gitu gitu. Allah Nah dok, dokter kan selama setahun pertama ini kan berarti tahun ketiganya Insya Allah ya iya. ketiganya <laughs> Insya Allah dokter sudah memeluk Islamnya uh, ada gak sih momen yang paling dokter gak pernah lupain dan menurut dokter kayak selain yang tadi pertolongan Allah masalah keluarga gitu karena kan sebenernya kita juga gak bisa menyalahkan mereka karena kan pasti betul, itu betul hal yang proses. sakral yes. dan butuh diproses untuk dicerna betul, gitu betul. kan karena kan semuanya itu pasti mempunyai sisi pembenaran masing-masing oh, gitu iya, kan iya. yang gak bisa kita, gak bisa kita ajak berantemin gitu karena yeah. kan setiap Masa agama, iya agama tuh juga. sakral setiap agama pasti uh, punya pembenaran masing-masing bagi dirinya masing-masing gitu yang harus kita hargai, cuman maksud aku apa sih yang dokter tidak pernah lupain yang bener-bener dokternya kayak makin sayang sama agama ini gitu. Iya. <laughs> jadi uh, waktu itu uh, benar ya kalau kita dibilang orang beriman itu kalau setelah ngomong beriman kalau nggak hmm. diuji tuh nggak mungkin gitu. Betul. <laughs> jadi saya baru syahadat baru sebulan belum ketahuan nggak banyak orang lah yang tahu hmm. hanya tadi teman kantor satu kali gitu karena buat teman jamaah gitu kan okay. kalau sholat belum bisa sholat sendiri jadi nyari teman jamaah. Nah lagi lagi baru kayak gitu tiba-tiba saya dapat ujian penipuan masker masker lagi mahal-mahalnya kan sempet ya waktu hmm. pandemi sempet lima ratus ribu apa sebuah yeah, yeah. gitu-gitu, nah ini ada yang nawarin Pasien saya 180 ribu Sebox, tapi beliau bilang Minimal 100 piece ya dok, pesannya Waduh saya cuma pesan 4 hmm. udah nanti deh saya kumpulin teman-teman, paling ke kumpul lah 100 ya. Akhirnya tuh malah kalau enggak salah kumpul sampai 700an atau berapa gitu, hmm. saya lupa totalnya itu 378 juta. <laughs> nah, sih. saya udah bilang sih hari itu lagi banyak penipuan masker kan, hmm. saya, Tapi ini enggak penipuan kan? Saya udah ngomong gitu, enggak, Dok, saya jamin kalau sampai barang enggak datang nanti saya yang ganti uangnya. Gitu-gitu kan. Oh, hmm. udahlah yakin gitu kan. Tiba-tiba hari-hanya itu enggak datang. Terus uangnya teman-teman tuh karena mereka cuma sama, pesannya hmm. satu, dua, tiga gitu, udah lewat ica aja uangnya gitu kan? Hmm. Saya udah setorkan semuanya hmm. dan enggak datang gitu. Padahal saya ngambil sepeser pun untung enggak ya, ya, gitu, ya. jadi kayak... Itu pertama kalinya sih, maksudnya bisnis nggak pernah Sekalinya begitu nggak ada untung sepeser pun kena gitu kan Karena kayak tanggung jawab ya lewat saya kan yeah. gitunya Bahkan ada yang nggak percaya dikira saya terlibat hmm, gitu hmm. laporin polisi segala macem gitu. Terus itu kayak rasanya saya nggak punya apa-apa ya Harta uang segitu nggak ada juga gitu Jadi waktu itu saya ya ampun bahkan harta nggak ada Nama baik kepercayaan orang pun hilang kan hari itu gitu Mungkin saya besok-besok jualan udah nggak ada yang mau lagi Jangan-jangan barangnya nggak datang gitu kan Uang mungkin bisa saya Ya, pinjam pinjam, cari cari gitu untuk kembaliin. Tapi setelah itu, kepercayaan orang kan mungkin gak balik ya? Di situ saya kayak dari yang gimana, gimana, gimana gitu lagi. Pandemi mau pinjam uang ke bank juga susah gitu, bawa sertifikat rumah kemana-mana itu gak bisa juga terus, tapi akhirnya sampai di titik yang ya Allah ya udah kalau aku udah nggak punya apa-apa lagi termasuk nama baik pun enggak ada lagi aku pikir gitu kan yang penting aku punya Allah gitu kan terus sowat gitu dengan semua masalah ini gitu ya udah dihadapin satu-satu dibayarin satu-satu kayak gitu terus sama yang momen kedua itu itu karena tadi berusaha samina wa'tona wa terus saya baca di Alquran nggak bisa ya kita jalan masing-masing saya di Islam suami masih di agama sebelumnya gitu jadi dengan berat hati ya walaupun Keluarga kan selalu ada masalahnya gitu, tapi kita nggak pernah berpikir untuk bercerai gitu. Tapi hari itu saya memutuskan untuk, ya saya harus memutuskan ini gitu, harus pisah gitu. Itu berat sih, karena pasti efeknya kan ke anak-anak gitu kan. Nah, tapi akhirnya sampai dapat ayat waktu itu yang nguatin saya, Quran Surat Sabah, ayat 37. Asyur. Itu dibilang, dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami tapi orang-orang beriman yang melakukan kebajikan yang akan mendapat balasan berlipat ganda dan akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga udah stop akhirnya aku tuh selalu cuman zikir aja supaya kalau enggak zikir pas berhenti zikir tuh yang masuk pikiran setan kan kamu merusak rumah tangga kamu ngambil kebahagiaan yang anak-anak gini gini gini gitu kayak intimidasi gitu tapi akhirnya setiap ganti zikir itu malah kebalik Insya Allah kamu yang buka jalan hidayah Selamatan buat keluarga Buat anak-anak gitu Insya Allah gitu sih, Itu yang mungkin paling berkesan Insya Allah Tujiannya ya, Mau bersaingnya sama yang Tawadunya sama ujiannya begini Insya Allah Tapi berarti Di Al-Quran Ada gak sih yang ayat favorit banget dokter Selain surat sabah tadi Kurang surat fusilat ayat 30 sampai tiga-tiga kalau nggak salah itu posisi saya lagi di pondok pesantren Umi Irena Handono disitu saya takut nggak bisa tidur gitu kan sampai akhirnya tuh lagi habis tahajud nunggu ke subuh saya buka Alquran sama masih terjemahannya belum bisa uh, Arabnya kan bahasa Arabnya itu itu tiba-tiba dapat itu kan tentang apa uh, Wahai yang berkata Tuhan kami ialah Allah dan meneguhkan pendiriannya gitu, maka malaikat-malaikat akan turun dan berkata janganlah takut, janganlah berkerja, berkecil hati gitu ya, berbahagia dengan surga yang dijanjikan bagimu, kamilah pelindung pelindungmu di dunia dan di akhirat gitu. Sure. Terus awis itu um, uh, apa? Uh, dan kamu akan mendapatkan uh, balasan gitu ya uh, terus sebagai penghormatan bagimu gitu kan saya pikir ini nggak kebalik ya kok yang dihormati sama Allah gitu ya tuh gitu. jadi tadi juga kira, kira pelindungnya nanti di akhirat gitu Tadi pelindung di dunia dan di akhirat udah abis itu pas subuh biasanya kalau abis subuh di sana zikir pagi terus kayak kultum dari Umi Irena hmm. terus abis itu aku suka curhat-curhat gitu gimana Ca uh, gimana siap ya buat hari ini kata Umi gitu Icha nggak tidur ya tadi malam. Iya Umi aku bilang gitu. Tapi alhamdulillah Umi tadi Icha dapat jawaban apa Qur'an surat Fusilah tadi saya baca. Ya udah Icha nggak sendirian ya ada Allah ada malaikat malaikatnya sama Icha. Jadi mantap jalannya. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Aduh. Insyaallah. Nah. Um, apa sih yang disalahkan lebih sebenarnya kan mau berlindung kan, terus iya. di sana kan majelis ilmu ya, mm, di sana banyak belajar juga, mm. ya gimana malaikat nggak ngelindungin ya Allah langsung, Jangankan malaikat Allah aja Membanggakan umatnya yang lagi belajar di majelis ilmu gitu, ini hambaku kan, masyaAllah, masya insyaAllah tabarakallah. Nah, um, apa sih uh, tipsnya nih ya, mungkin yang baru belajar atau kayak yang punya pengalaman sama sama Mbak, itu ya sama dokter. Uh, apa sih penguat dokter selama ini, kan ini ini berat banget ya, maksudnya lebih berat dibanding kita yang dari lahir gitu ya, maksudnya kan ya setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing hmm. kita gak bisa ngejudge pilihan orang, yeah. kita gak bisa ngejudge uh, agama orang karena yeah. semua itu punya pilihan masing-masing hmm. gitu kan uh, tapi apa sih yang nguatin dokter dari segala ujian yang dokter alami yang berat banget dari mulai kempet-kempet, di KDRT, sampai segala macem gini ya sampai kabur-kaburan gitu loh maksudnya apa sih yang dokter tuh akhirnya bikin kuat gitu loh kayak nggak terkecoh untuk nyerah gitu iya, karena tadi sih, karena kan bukan karena kata orang ya karena uh, ada hidayah tadi jadi yakin gitu jadi yakin Allah yang benar tuh yang harus kita sembah yang mana gitu kalau bisa dibilang sih mungkin tauhid itu Pegangannya cuma Tauhid itu aja gitu Jadi kayak waktu itu Ya, apapun saya nggak tahu loh yang setelah waktu saya syahadat itu kan nggak tahu kalau setelah itu tuh haram sama suami gitu, gitu tuh nggak tahu gitu ya Jadi cuma waktu itu cuma berpikir, "Ya udah, ini uh, saya memutuskan ini konsekuensi apapun di depan, harga apapun yang harus saya bayar, ya udah gitu." Kalaupun apapun yang terjadi, saya meninggal insya Allah dalam keadaan Muslim gitu aja ya. udah cukup buat saya gitu. Saya kehilangan apapun, kehilangan anak, sebatang kara sekalipun gitu ya. Itu uh, asal saya sama Allah aja udah cukup buat saya udah. gitu itu doang waktu itu, uh, kalau bisa dibilang iya. mungkin itu ya gitu Masya <laughs> ya, Kita perjuangannya udah semana ini untuk agama kita tuh perjuangannya udah semana untuk Allah Setitik sahibah aja sedikit. Masya <laughs> Aduh, Masya Allah Terus yang berasain dari sebelum sama setelahnya itu yang paling indah tuh apa ketika sudah menjadi seorang muslim? Jadi hidup lebih simple, lebih sederhana gitu ya, nggak perlu kayak ambisi gitu apa gimana-gimana, karena kan uh, siapa? Ko ya itu sempat pernah bilang ya, hidup kita tuh sebenarnya kayak cuma nunggu waktu sholat, dari sholat satu ke sholat berikutnya gitu. Jadi kalau ada masalah di antara-antaranya itu, masalah keluarga, masalah di kantor dan sebagainya, toh itu sampingan gitu kan. Justru kita harus mulai khawatir gitu ketika kita nggak sholat, All waktu gitu kan ninggalin sholat apalagi nggak ketemu Alquran gitu Barang sehari aja gitu Itu yang justru kita khawatirin Jadi kayak lebih sederhana gitu Terus juga mau tahu Nih aku bersikap gini gimana gitu Tadi ya adab semua ada di dalam Islam Cara-caranya tuh ada semua tuntunannya Ada semua kalau kita mau belajar gitu kan Jadi kayak ibarat Anak sekolah tuh ujian udah dikasih kisi-kisi gitu kan Insya Allah lah 99 nilainya bagus gitu kan Kalau kita mau ikutin kisi-kisinya itu gitu Kita mau pelajarin kisi-kisi itu gitu Jadi kalau menurut orang malah susah gitu ya Iseng banyak banget sih aturannya Sebenarnya itu juga bukan aturan kalau menurut saya gitu Malah itu wah ini kita dimudahkan banget ya. gitu Udah gak usah mikir Betul. ikutin aja Selamat insya Allah gitu insya Allah, kan insya Allah. <laughs> Gitu nih gitu. <laughs> Astagfirullah, ya, luar biasa banget. Terkadang Jadi, yang malam itu lebih bagus dari <laughs> <yang> gue ya. <bayang. laughs> Sendiri so, loh kalau lihat orang yang Allah maksudnya uh, ya Allah baru kasih hidayahnya kemarin gitu, <laughs> tapi menangkap hidayah itu dengan baik itu luar biasa di banget. Ini biasa kayak aku ya, maksudnya kayak Ya Allah kasih dia dari lahir gitu ya. Uh, maksudnya untuk untuk untuk um, memeluk Islamnya dari lahir. Cuman kayak kadang-kadang tuh menyanyiakan ya. Gak Lebih bersyukur, kayak, gak kurang bersyukur. bersyukur. <laughs> ini kayak ayo, udah, lah udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ketika kita mau mempelajari uh, ternyata semua aturan yang ada di Islam itu itu adalah kemudahan buat betul, kita betul. kemudahan, sampai benar-benar detail-detail contoh kecil deh, masalah tetangga apa ya, semuanya ada, itu ada di Islam, hmm. itu Masya Allah para ulama kita itu bisa menjelaskan hmm. dengan begitu indah gitu ya hmm. <laughs> terus ya, kembali lagi kalau misalnya kita mau mau belajar dan kita menerapkan itu ya, ternyata itu Masya Allah ya. banget <laughs> okay. uh, tadi aku mau nanya juga tapi kelewatan ya um, apa perasaannya pas pertama kali sholat? Oh, uh, yeah. <laughs> itu saya pakai mukena tuh Asing ngaca-ngaca gitu ya, ya kok akhirnya pakai ini, ya gitu kan, gitu terus pertama kali nginjak di masjid gitu kan, oh gini ya, dulu saya tuh berpikir nggak mau orang, um, saya belajarin agama-agama lain gitu ya, tapi kalau Islam tuh yang paling terakhir lah ya, kalau menurut saya gitu kan, duh sholatnya di lantai gitu-gitu ya, <laughs> kayaknya rasanya gimana ya, gitu. tapi ini kan kita di lantai tapi nggak tahu kenapa tuh di situ justru malah kebalik gitu, semua pemikirannya tuh malah bangga, malah bersyukur ya di Muslim gitu ya yang kayaknya di hadapan Allah tuh kita sama ya hmm. kalau di mall gitu mau pakai tas apa aja sepatu apa aja ya lepas semua taruh semua di lantai gitu kan terus ya udah kita sholat gitu kan sujud sure. gitu jadi itu yang saya ngerasain betul di saat mungkin saat itu ya gerakan belum sempurna bacaannya apa lagi gitu ya tapi di situ kayak hati tuh bener-bener bergantung sama Allah menghadirkan Allah tuh mungkin lebih saat itu dibandingkan saat lapang sekarang gitu. Jadi saya serka buat perbandingannya tuh waktu dulu jangan-jangan aku lebih lebih bergantung sama Allahnya pas lagi sempit kemarin gitu. Itu sih yang rasa pertama gitu rasa juga enggak tahu kenapa ya di amalan-amalan dalam Islam itu kayak saya baru tahu ya kayak cuman soal doa kehilangan barang. Waktu itu anak saya uh, kelincinya kabur ya. Gitu saya aduh Gimana ya, saya kayak pernah tahu ada doa kehilangan barangnya, kayak sepele ya, hmm. spele ya. Hmm. Terus saya dengan ya, touchwitnya jelas nggak betul lah gitu kan Cuma saya baca sambil jalan nyariin kelinci sambil baca, buka HP ya sambil baca, sambil baca. Ketemu kelinci Tiba-tiba dia pulang sendiri ke rumah gitu kan Terus um, ya gitu, apalagi sholat maksudnya gitu ya Apapun yang saya minta di sholat gitu kan Doa mau ketemu orang kah atau hmm. apa itu yang Sampai hal detail ya, hal kecil-kecil itu tuh Amalannya gini, amalannya itu tuh ada semua dan waktu dilakukan dengan Segenap hati gitu ya, bukan dengan dan Kan karena semuanya itu kalau saya rasa Itu semua amalan itu tergantung niatnya kita Kan hmm, gitu, hmm. kalau kita cuma ah nggak ngetes, ngetes aja, ah emang mustajab nggak ya, emang yeah. ngaruh nggak sih gitu kan Mungkin enggak gitu, yeah. tapi waktu kita Bener-bener berharap sama Allah gitu ya Lewat amalan itu, ya Alhamdulillah gitu Kayak lebih mudah kejawab gitu Rasa-rasanya -rasa yeah. gitu kan sudah sampai di level itu Masya Allah, Allah. Masya Allah, Allah Tapi emang itu sih, itu namanya the power of doa ya, yeah. kayak hmm, apa ya orang tuh banyak banget, termasuk saya ya kalau kadang-kadang dulu tuh kayak ah, cuman doa gitu kan mm. kayak meremehkan mm. hal itu, padahal itu senjata terbesarnya Betul. kita gitu kan kita bisa apa sih kalau nggak dapat pertolongan dari Allah, kita bisa apa sih kalau Allah nggak ngasih kita keberkahan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman itu kadang-kadang disepelekan, padahal mm. kayak uh, ketika ya Alhamdulillah Allah kasih kesempatan aku untuk belajar, wah itu kalau kalau kala nyadarin banyak banget doa yang udah dikabul sama Allah, Masalah. walaupun nggak instan ya, ya, gitu kan ya. Allah itu tahu kapan terbaiknya, nggak ngikutin egonya kita maunya kapan, <tuk> tapi Allah mau ngasihnya kapan ya berarti itu terbaik bagi Allah, kadang-kadang udah lupa, terbaik <tuk> eh terbaik bagi Allah terbaik kita. bagi kita hmm. gitu, tapi menurut Allah karena Allah yang lebih tahu hmm. kan dibanding manusia tuh kadang-kadang aku udah lupa gitu kadang-kadang kayak tadi aku siang aku cinta sama mm -hmm, Ki iya. kan Ki kok gue tadi baru ingat kok pernah doa beberapa tahun lagi pe, tahun lalu pengen dapat kerjaan sesuatu terus tiba-tiba tadi pagi dapat aku keingatan kaya kayak <laughs> dulu aku pernah doa loh kayak ya Allah kayak kok bisa gitu bener-bener hmm. sesuai dengan apa yang aku doa persis dan itu pun aku keingetnya gara-gara pas udah di lokasi kerjaan. Bukannya sebelum dapat karena udah lupa gitu kan. Jadi kayak udah lamanya. Heeh, kayak, wah pertolongan Allah sih luar biasa. ya Maksudnya kayak jangan sampai kita ngeremehin kayak uh, misalnya kayak mau bantu apa doa, ah doa doang gitu. Jangan itu doa justru yang paling Kaya, paling penolong gitu tuh. Tadi dokter bilang <laughs> uh, kalau kita malah kayak apa ya hanya hanya sebatas menjadikan gitu ngetes gitu. Ini ini kira-kira doa ini bakal dikabulin atau enggak gitu kan. <laughs> Beda ya sama kalau misalnya uh, ya ibaratnya kalau kita sama sama bos kita nih gitu hmm. Ya kita udah pendekatan udah dari lama gitu hmm. kan kita Bos kita sudah percaya sama kita yeah. gitu Udah gak ada hijab diantara kita yeah. gitu kan Jadinya kita uh, sama sama bos kita tuh udah sama-sama sayang gitu Misalnya hmm. kita pengajuan apa gitu pasti bosnya langsung gitu Iya yeah, gitu kan okay. Nah itu aku ngerasain banget juga tuh Tapi aku gak bisa cerita gitu problemnya apa Karena masalahnya agak serius sih waktu itu <laughs> Cuman ini berkaitan sama seseorang yang pernah Pernah uh, mendolimi aku yang bener-bener Uh, mungkin ujian terberat dalam uh, apa dalam kehidupan aku selama ini gitu Jadi aku dihadapkan sama manusia kan mm -hmm. Artinya ini manusia yang dimana Aku ngerasa waktu itu um, Semua orang itu Gak semua orang sih maksudnya ya Di, di, di, di lingkungan itulah Di circle itu tuh pengen Memang uh, menjatuhkan aku dan suami aku gitu mm -hmm. Dan aku gak ada kuasa untuk bisa menolong mm -hmm. diri aku pada saat itu ya Cuman itu aku bener-bener Aku sujud aku benar nangis dan aku waktu itu aku mempercayakan sama satu orang tapi orang itu hilang. Ya. Jadi di situ aku kayak mikir lagi, kenapa ya? Kenapa sampai udah udah perjuangan gue dan sampai hari ini tapi kenapa um, gue nggak nggak nggak mendapatkan jawaban pada posisinya insyaallah gue nggak salah dan gue ngerasa gue digolimi di sini gitu sampai satu hari aku sujud aku nangis sama allah ya allah aku benar-benar serahkan semua ini sama engkau aku milik engkau dan orang yang menzolimi aku ini adalah milik engkau gitu tunjukkan kuasamu ya allah itu aku benar udah aku nggak mau bergantung sama manusia mau sama pengacara mau sama apapun aku udah nggak peduli gitu yeah. benar Udah aku aku bener, bener minta gitu okay, aku aku bener, bener ya Allah aku minta kali itu, aku beberapa langsung gitu tunjukkan udah tiba-tiba Allah tunjukin minggu itu, aku yang aku beberapa ya cerita aku sini ya gitu aku aku pernah merasakan momen yang dimana ternyata ketika kita beberapa ada uh, kita kita beber minggu itu, sama Allah kita bener menyerahkan semua sama Allah itu tuh indah banget iya, betul, Ternyata Allah nunjukinnya tuh dari arah yang kita gak nyangka Betul, <laughs> betul Tiba-tiba <laughs> bung bung bung kayak, <laughs> <Bung, laughs> <Bung, laughs> <Bung, laughs> hah? Gitu ya, kan masya Allah. <laughs> masya Allah, Ih dokter makasih banyak loh Terakhir dong dokter Maksudnya <coughs> untuk <coughs> di luar sana yang mungkin uh, Punya pengalaman <coughs> lagi seperjuangan Dengan dokter, mungkin dokter kan sudah lewat Gitu ya, ya? tapi kan namanya ujian pasti ada aja gitu kan Itu semangatnya kayak gimana? Ya paling ini aja sih uh, apapun sebab hidayahnya datang gitu ya, ya ada yang karena mau nikah atau ya, karena ya. memang dapat memang dapat ya. pelajaran dan sebagainya nah itu kalau pengalaman saya menyempurnakan niat itu penting banget gitu. Hmm. Itu uh, karena waktu kita menyempurnakan niat kita gitu diperbarui terus niat kita gitu kan. Itu Insya Allah Allah yang akan menyempurnakan uh, pertolongannya gitu. Apapun masalah tantangannya di depan gitu. Uh, waktu kita yang dikejar itu akhirat, Insya Allah tuh tadi dunia akan datang kepada kita dalam keadaan tertunduk gitu hmm. jadi ya semuanya akan lewat gitu ya mudah-mudahan juga bisa istiqomah setelah itu ya amin, gitu amin. kalau ya, selama ini saya cuman ingatnya itu aja waktunya nggak banyak sementara pr-nya banyak gitu ya yang saya kira masih sempat siar ke orang tua ke hmm. mantan suami gitu ya ternyata mereka udah berpulang duluan gitu kan amin, gitu jadi amin. nggak bisa waktunya santai-santai mantan suami setelah pisah hmm. itu itu uh, ada sakit terus akhirnya meninggal gitu jadi saya kan lupa saya pikir kan masih ada ya kesempatan gitu yeah. ya tapi nggak ada ternyata memang kita di dunia ini nggak ada waktunya santai-santai gitu kan ingat juga ada quotes itu uh, dunia itu seperti jembatan ya waktu kita menuju akhirat gitu kan uh, lucu kalau kita uh, memperindah jembatan bangun istana hmm. di atas jembatan kan gitu hanya itu kan sebenarnya bukan itu yang kita yeah. tuju gitu jadi itu sih yang sering jadi Pegangan gitu, mudah-mudahan bisa lebih meringankan langkah ke depan gitu. ini. Allah Luar biasa banget Alhamdulillah semoga uh, obrolan kita hari ini uh, bisa banyak bermanfaat Insya Buat teman-teman semua yang hmm. sudah nonton Untuk dokter terima kasih banyak Semoga Allah mudahkan segala urusannya Amin. Allah jaga keistiqomahannya hmm. hati kita semua Allah perbaiki segala hubungannya oh, sama kita. Tapi anak-anak gimana ya aku lupa nanya oh, tadi. Anak-anak iya. gimana? Anak, -anak um, alhamdulillah ya ikut saya teruskan ya. Uh -uh. Tadi walaupun saya bilang ke Popo saya sebatang kara gitu ya. Hmm. Tapi kan mungkin Allah kan nggak akan membebani melebihi kesanggupan yeah, Mungkin yeah. Allah lu ngomong gitu tapi kamu tidak sanggup. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kamu ya. Tapi bisa. Ya. pun tuh gak pernah yeah. jauh dari saya oh, gitu. Masya ah Allah. masih sama saya ya. Tapi itu PR-nya saya pinginnya mereka sama-sama Menemukan juga gitu, bukan hmm. karena Kata maminya ya, gitu ya. Saya rasa itu akan lebih kuat gitu Tauhidnya oh. dibandingkan nanti saya paksa Pokoknya ikut mami ya. gitu kan gitu. Hmm. Nanti udah gede mereka bergaul hmm. Ketemu calon-calon pasangannya gitu Malah kalau akarnya <tuk> gak kuat Kan takutnya Betul. balik lagi, jadi Masya masih dalam Proses berjuang, semoga Allah mudah gitu. Semoga Allah mudahkan, <tuk> semua prosesnya Terima kasih ya Oke terima kasih teman-teman Semuanya semoga bermanfaat, Jangan lupa subscribe, like, share, komen Terima kasih Assalamualaikum, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh